Oke okay guys, jadi di sini gua baca novel ya yang berjudul Mengejar Harapan. <tuh> Nampaknya bagus nih sebelum saya mulai saya kasih bintang dulu lah. Langsung saja gue start ya. Selamat mendengarkan bab satu. Yang berjudul Kehidupan Nina. Nina adalah seorang gadis desa yang terlahir dari keluarga sederhana. Dan ingin bercita-cita tinggi. Membahagiakan kedua orang tuanya, meskipun terlahir dari keluarga yang pas-pasan, namun tidak mengurungkan niatnya untuk mengejar harapan, membahagiakan kedua orang tuanya. Suatu ketika saat itu, Nina masih duduk di bangku kelas 9 SMP, yang dimana saat itu ia belum memiliki handphone. Seperti teman-temannya yang lain Ia tak ingin meminta untuk dibelikan handphone pada orang tuanya Karena ia tahu orang tuanya pun susah Sejak saat itu Nina bertekad untuk menabung dan membeli handphone yang ia inginkan Suatu hari ketika saat itu Nina belum memiliki handphone Ia sering diremehkan. Oleh temannya Eh Nin Kalau boleh tahu HP kamu merek apa sih Kok nggak pernah dibawa ke sekolah Nuri nanya ya Emang harus ya Kalau ke sekolah itu bawa HP Biar dikatain punya handphone Bermerek Jawab Nina Enggak juga sih Kata Nuri Lah terus kita kan di sekolah Emang tempatnya belajar Sahut Nina ya tapi kan pas jam-jam kosong bisa sambil main handphone foto-foto gitu celutuk sisi lah ya ngejekin lah saling ngejekin betul tuh sambung nuri atau jangan-jangan gagak punya handphone kali dia makanya kalau ditanya selalu gitu jawab jawabnya hehe ledek salah seseorang temannya Nina hanya diam dan tak menghiraukan ocehan temannya. Sampai suatu hari, pada saat itu uang tabungan Nina telah cukup. Dan bergegas ingin membeli handphone keinginannya dan ditemani oleh salah satu temannya yang bernama Rere. Rere, hari ini temanin aku yuk, kata Nina. Emangnya mau kemana, Nin? tanya Rere. Aku kan selama ini nabung tuh buat beli handphone atau HP. Nah, alhamdulillah uangnya sekarang udah cukup. Jawab Nina. Wah, bagus dong kalau gitu. Yuk, kita berangkat sekarang. Salah dengan ekspresi bahagia. <tuh> Setelah sampai di sebuah toko handphone, Nina dan Tere pun bergegas masuk untuk membeli HP yang Nina inginkan meskipun ia tak bisa membeli HP bermerek dan keluaran terbaru seperti punya teman-temannya tetapi ia tetap bangga dapat membelinya dari hasil uang sisa ia jajan di sekolah yang ia tabung "Kak, HP ini berapa ya harganya?" tanya Nina. "Oh, itu 900 ribu, Dek." jawab salah seseorang karyawan kan. Nggak bisa kurang apakah 800" 1000 atau 850.000 ribu gitu tawar deh, deh. Oh, nggak bisa deh, emang segitu harganya. Jawab salah seseorang karyawan kan. Udah deh, nggak apa-apa kalau gitu aku beli yang ini ya, Kak. Menjalina sambil mengeluarkan uang tabungannya di dompet yang berisi ratusan dan ribuan. <tuh> Oke, lanjut ke bab 2 ya guys. Di rumah. Sesampai di rumah Nina pun tak henti-hentinya bersyukur dan bangga atas hasil yang ia dapatkan namun ia sempat merasa sedih dan kecewa karena orang tuanya dan saudaranya hampir tak percaya bahwa ia bisa membeli benda tersebut. Nak kamu dapat HP ini dari mana? tanya mamanya. Ini aku beli sendiri mak, aku nabung dari hasil sisa uang jajan. Aku di sekolah mak, jawab Nina. Dengan ada bahagia kan? Nggak mungkin kamu kan boros atau jangan-jangan itu HP hasil dari kamu maling ya, Sahut mama dengan ragu-ragu kan? Benar tuh, Mak, kalau nggak maling, eh, kalau nggak maling berarti itu HP dibeliin sama pacarnya, celutuk kakak. Ya Allah, kok kalian nggak percaya sih sama aku, Sahut Nina dengan nada sedih? Gimana kita mau percaya? Kamu aja nggak punya bukti, jawab kakak, ragu-ragu kan. Iya, nak, jujur aja kalau emang itu dari hasil maling, tolong balikin ke pemiliknya, jangan kayak gitu. Ya Allah, mak, kenapa sih sama anak sendiri nggak percaya? Dan itu aku jujur loh, aku tahu kita emang orang susah, tapi jangan mentang-mentang dari keluarga susah. Kalian pikir aku bakal ngelakuin hal yang nggak-nggak. Kalau kalian emang gak percaya, kalian bisa langsung tanya Rere, dia saksinya kok, jawab Nina. Sambil meneteskan air mata kan. Tiba-tiba datang ayah dan melihat handphone yang Nina beli. Coba ayah lihat nak handphone yang kamu beli, kata ayah. Ingin melihat handphone yang Nina beli. Ni, ini ya saat Nina memperlihatkan handphonenya, bagus, sambung ayah. Orang tua Nina pun bertanya pada Rere apakah Nina jujur atau berbohong Mengenai hal itu Rere pun menjawabnya dengan jujur Sehingga sejak saat itu pun keluarga Nina baru percaya dan bangga Karena Nina adalah anak yang rajin menabung Setelah lulus SMP Nina melanjutkan ke bangku SMA Jarak rumah Nina ke sekolah pun tidak terlalu jauh Sehingga untuk datang ke sekolah pun Nina hanya perlu naik ojek dengan biaya lima ribu. Nina tak hanya rajin menabung, tapi ia juga termasuk anak yang rajin dan pintar di sekolah. Ia pun aktif di bidang akademik dan non akademik. Nina pun selalu mendapatkan beasiswa yang di mana uang bantuan tersebut ia gunakan untuk berbagai hal seperti membayar uang kemitra di sekolah, memberi orang tuanya dan selebihnya ia gunakan untuk jajan di sekolah. Ketika duduk di bangku kelas 10 ma saat itu Nina diajak kakaknya untuk memulai bisnisnya yaitu bakso mercon. Dimana saat itu modal pertama hanya 30.000, ribu, 20.000 ribu ia gunakan untuk membeli bakso yang sudah jadi di warung bakso dan 10.000 untuk bahan memasak. Dek, kamu mau nggak jualan di sekolah? Tanya kakaknya kan. Jualan apa emangnya kak? Ya Apa ya? Mmm, gimana kalau jualan bakso macan aja? aku kan, kakaknya so, Hem, boleh dicoba tuh kak. Eh tapi kan aku nggak punya modal buat jualan kata Anina. Kayak modal kakak aja, nanti untuknya kita bagi dua, jawab kakaknya tuh. Oh oke okay, kak, kalau gitu, jangan Nina. Ya udah kalau gitu, kita buat sekarang jadi besok kamu tinggal jualan deh, kata kakaknya. Oh oke okay, kak, kata Nina. Lanjut bab tinggal ya guys. <coughs> Keesokan harinya, Nina pun berangkat ke sekolah. Dengan sahabatnya, Sarah sambil membawa dagangan miliknya. Sarah pun setiap pagi ke sekolah selalu menunggu Nino. Lama banget sih Nino, aku nungguin dari tadi. Takut telat loh, kata Sarah. Oh iya, soalnya tadi itu aku kesiangan, kata Nino. Iya nih yang selalu dijadiin alasan setiap kali ditanya. Jawab Sarah sambil tersenyum. Oh maafkan lah. Jangan nina bercanda kan. Iya eh itu kamu bawa panen? Tanya Sarah. Oh ini. Jadi hari hari ini tuh aku mau jualan bakso mercon. Untuk pertama kalinya. Sahut Nina sambil memegang dagangannya kan. Wah enak tuh kayaknya. Kehati saya kali berteman teman sendiri. Canda Sarah kan. Iya nanti kalau udah banyak untungnya sahut Nina kayak deh, Ya udah, yuk pergi nanti. Enggak dapat ojek lagi, kata Sarah. Ah ya, canda Nina. Ma, 15 menit kemudian, Nina dan sahabatnya sah, sahabatnya Sarah pun sampai ke sekolah. Tak berapa lama, bel ma, masuk pun, pembunyi ting ting ting. Sampai bel tiga kalian. Sekarang saatnya masuk kelas. Jam pelajaran akan segera dimulai. Bunyi bel masuk. Nina pun dan sahabatnya masuk ke kelas untuk memulai pelajaran. Tak berapa lama apa ini? Bu guru pun masuk ke kelas. Selamat pagi anak. -anak. Ujang bu gurunya kan. Bu guru Rati. Pagi, Bu. Jawab oh, murid di kelas. Baiklah, langsung saja untuk materi kita hari ini, kalian buka buku paket halaman 100 ya. Tentang kalimat baku dan tak baku, kata gurunya. Gurunya yang bernama Bu Rati. Baik, Bu, kata Nina dan teman kelasnya. Nanti kalau sudah selesai, kalian pahami materi tersebut. Setelah itu, kalian buat latihan. Halaman 101, 101, ucap Bu Ranti, kan Siap, Bu, kata Nina. Oke okay, baik, jika tidak ada pertanyaan, silahkan kalian kerjakan, kata bu Ranti. Oh ya nanti kalau sudah selesai, silahkan kumpulkan di meja ibu, ujar bu Ranti kan. Baik bu, sahut murid di kelas. Setelah beberapa jam kemudian, bel pun berbunyi, yang menandakan waktu istirahat telah tiba. Ting, ting, ting. Sekarang jam istirahat bunyi bel. Sarah pun mengajak Nina untuk pergi makan ke kantin. "Nen, kantin ya? Udah lapar nih perut," kata Sarah. "Kamu duluan aja. Enggak apa-apa kok, Sar. Soalnya aku harus ngejualin daganganku dulu. Takut enggak laku," jawab Nina. "Ya udah kalau gitu aku enggak jadi ke kantin," kata Sarah. "Loh, kenapa enggak jadi?" tanya Nina kan. Ya enggak apa-apa, kamu kan tadi katanya mau jualan ya, aku udah temanin Saudara. Teman yang baik ya saranya. Bab 4 ya guys, berjualan. Enggak apa-apa kok, aku. aku sendirian aja yang ngejualin daganganku Jawab nih. Intinya aku temenin kata Sara. Benaran enggak apa-apa saat Iya, enggak apa-apa nih he kata Sara. Makasih sahabatku yang udah nanti kalau dengan Udah nanti kalau daganganku Udah laku banyak kita Ke kantin makan ya He, Oh Oke okay, ya, Sarah <coughs> Nina pun ditemani Sarah Berjualan dari kelas ke kelas lain Bakso bakso bakso Bakso mercon Bakso mercon Kata Nina menjual dagangannya kan Tak berapa lama Kemudian ada yang membeli dagangannya Nina Nen berapa harga bakso merchantnya? tanya salah seseorang teman kelasnya kan oh murah kok 2.300 perak Tanina udah kada luas kada luasa dong berarti haaa canda temannya enggak maksudnya tuh harga 2.000 dapat 3 pentol bakso hohohoh uh, berarti gue salah dong dikiranya 2.300 Eh dua ribu perak. <laughs> Rupanya 2.000 ribu dapat tiga pentol. PA, PA. Walah, ya udah kalau gitu aku beli 5.000 ya, Nen. Kata temannya yang membeli dagangannya. <laughs> Oke, okay, terima kasih sudah membeli, ujar nina Ya, Nen sama-sama, kata temannya kan. Nen aku juga dong 2.000 ya, kata teman yang lain. Oke, okay. saut nina setelah bakso dagangannya Nina pun habis, Nina pun ke kantin bersama sahabatnya Sarah untuk makan. Setelah pulang sekolah, Nina pun membagi dua untung dari hasil penjualannya untuk dia dan kakaknya. Nina A pun mencoba menjual makanan yang lain seperti sostel, sosis telur. Jadi terkadang Nina berjualan bakso dan terkadang berjualan sosis telur. Nina pun tetap bertahan berjualan bakso mercun hingga ia duduk di kelas 11 SMA. Namun saat kakaknya telah bekerja, jadi Nina pun tetap meneruskan jualannya dengan modalnya sendiri. Dek, kakak kan udah dapat pekerjaan, jadi kamu tetap semangat jualannya ya, kata kakaknya. Oh ya kak, oh ya kak, tapi aku lebih ke jualan bakso mercon aja ya kak. Simpel, meskipun untungnya nggak besar, tapi ya nggak papa, jangan Nina. Ya deh, kakaknya. Nina pun berjualan hanya setiap hari Senin dan Selasa uang dari hasil ia berjualan mulai ia tabung, entah untuk mulai ia tabung, entah untuk apa kegunaannya. Hingga pada akhirnya, Nina pun berkeinginan untuk mengganti handphonenya karena handphone. <laughs> handphonenya yang lama sudah mulai erok. <laughs> Alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama nabung dari hasil jualannya bisa ganti beli HP baru Janina dengan wajah bahagia. Jualannya Nina pun tidak selaris-larisnya dan habis. Terkadang jang, jangankan untung modal pun tak kembali. Ia pun terkadang membagikan bakso. Dagangannya ke teman-temannya ketika tidak habis. Tak hanya itu, terkadang pun ada ada. Saja orang yang iri dan tidak suka Nina berjualan bakso dan mereka takut tersaingi. Langsung ke bab lima. Kelicikan Tata dan Pita suatu hari. di mana saat itu Nina tengah menjual dagang dagangannya miliknya yang laris akan pembeli. Hingga dagangannya pun habis lalu ada dua orang adik kelas yang menapik. Sebut saja mereka Tata dan Pita Yang dimana mereka berdua adalah orang kepercayaan guru PPKN Bu Desta untuk menjualkan dagangan milik ibu tersebut Yaitu juga bakso Bakso, bakso, bakso, mercon Katanya saya belum menjualkan dagangannya miliknya kan Kak Nina, jualan apa kak? Tanya Tata dan Pita Oh ini bakso mercon Murah kok, dua ribu dapet tiga Saat Nina kan Mau beli nggak he kata Nina Enggak kok kak Ini kita juga jualan bakso Punya budesta Kata Tata kan Ya kak he kata Vita ah, Ya udah kalau gitu saat ini Tak berapa lama pun Dagangan Nina laris habis Hingga membuat Tata dan Vita iri Tak lihat tuh dengan Dagangannya Kak Nina laris habis lagi kata Vita Eh ya benar jawab Tata Sedangkan dagangannya Bu Desta masih banyak nih takutnya nanti kita kena marah lagi kalau nggak habis sautita. Iya Bu Desta kan orangnya gitu, catata. Gimana kalau kita kasih tahu ke Bu Desta aja? Ya kalau penyebab dagangannya nggak laku itu ya karena Kak Nina juga jualan, kata Pita. Oke boleh juga itu ide bu, Tak berapa lama jam istirahat pun telah habis. Bell masuk pun berbunyi ting ting ting masuk masuk sekarang saatnya masuk kelas jam pelajaran akan segera dimulai tak berapa lama Mik pun berbunyi dan memanggil nama Nina tes tes tes panggilan pada Nina disuruh bu Desta ke kantor sekarang kata salah satu siswa kan Nin kamu dipanggil bu Desta tuh kata Sarah Eh iya kenapa ya kok tumbin Bu Desta manggil aku? Ya ya udah yuk ya, aku temanin kamu ya, nih mau ibu Desta kata. Sarah. Ya yuk tapi kok sa aku kayak ada perasaan enggak enak gitu ya kata Nina dek-dek kanan. Udah yuk positive thinking aja deh kata Sara sambil menenangkan Nina kan. Tak berapa lama pun mereka sampai ke kantor yang dimana mana di sana hanya ada Bu Desta sendiri tok-tok-tok pemesia. Ada apa ya Bu panggil saya? Kata Nina sambil mengetuk pintu kan. Nina apa benar kamu juga jualan bakso? Kata Bu Desta dengan nada ingin marahan. Ya Bu hehe he, jawab Nina. Gak usah lagi deh kamu jualan. Buat apa coba? Siswa itu di sekolah untuk belajar bukan untuk dagang. Sahut Bu Desta dengan nada marahan. Ya Bu tapi aku nggak tiap hari kok jualan cuman setiap hari Senin dan Selasa doang. Bu ujar Nina. Ya, pokoknya kamu nggak usah lagi jualan, kata Bu Kalau kamu tetap masih mau jualan, jangan jualan bakso, jualan yang lain aja, ya, kata Bu Ya, Bu, kata Nina sambil menundukkan kepalanya, kan. Ya, sudah, kamu ke kelas sana, sahut Bu Baik, Bu, ya, usaha ke kelas, kata Nina sambil mengajak sahabatnya Sarah, kan. Bingung, Bab 6. Nina pun dan sahabatnya Sarah berjalan menuju ke kelas. Nin, Bu Desta segitunya banget ya sama aku kata Sarah. Iya nih, kayaknya dia nggak suka kalau aku juga jualan. bakso So menjawab Nina. Sampai ya, nih ada-ada aja orang yang iri sama kamu. Ya aku jadi bingung nih, Sal. Senin depan aku mau jualan apa? Apa aku nggak usah jualan lagi? Ya kata Nina dengan <coughs> wajah bimbang. Kok ngomongnya kayak gitu sih Nien? Jawab Sarah Terus kalau menurut kamu gimana sah? Aku bingung nih Kata Nina Kalau menurut aku sih Nien Gak apa-apa kamu tetap jualan bakso Dan jangan terlalu kamu pikirkan Eh pikirin omongan Bu Desta tadi ya kan? jawab Sarah Gitu ya tapi nanti gimana Kalau Bu Desta marah lagi? Kata Nina Udah gak usah dipikirin Kata Sarah Lagian sih Bu Desta rezeki kan udah ada, ya, udah ada jalannya masing-masing. Dia kayak takut banget kalau dagangan dagangan punya dia nggak laku. <tuh> Ujau Nina kan. <tuh> ya ya benar tuh, Nin. So, cara, sesampainya Nina di kelas. Ada-ada saya teman kelasnya yang penasaran tentang penyebab Nina dipanggil Bu Desta. Namun Nina pun tak menghiraukan hal itu. enin eh ada apa budista memanggil-manggil kamu tadi? Tanya salah seseorang teman kelasnya kan. Gak apa-apa kok saat Nina. Bohong, gak mungkin. Kan kalau manggil tapi gak ada alasan. jawab teman-teman kan dengan curiga. Lah emang gak ada apa-apa. Tadi budista manggil nyuruh Nina buat beliin dia makanan di kantin. Yang benar, kata temannya kan. Iya, budista tadi emang, nyuruh aku beliin dia makanan, kata Nina. Oh gitu, jawab. Salah seseorang temannya kelasnya dengan ekspresi kurang percaya dengan ucapan mereka kan. Nina dan sahabatnya, Sarah pun duduk ke bangku untuk memulai pelajaran. Nina pun kembali, kembali meminta pendapat kepada sahabatnya, Sarah, tentang hal yang diperbincangkannya tadi. Sara kata Nina kan. Ya ada apa Nen? Jawab Aku mau minta pendapat kamu nih. Aku tuh tetap jualan atau enggak sih? Kata Nina. Aduh Nen. Kan aku udah bilang kalau kamu tuh. Kalau kamu tuh ya tetap jualan. Enggak dengerin apa kata bodesta tadi. Anggap aja angin lewat. ujar Sarah. Terus kalau kamu enggak jualan lagi bakso. Atau kamu ganti jualan makanan yang lain. Pasti mereka bakal curiga sama kamu, sambung sarah eh ya juga ya. Sedangkan tadi aja mereka kayak nggak percaya gitu sama aku. Janina. Nah itu tahu sahara eh, kan? Emyasa nanti aku pikir pikir lagi, Nina Masuk bab 7 Lalu nggak melihat ya? Tebonggalnya kelicikan tata dan pita. Setelah pulang dari sekolah, Nina pun memberitahukan kepada kakaknya jika ia telah dimarahi Bu Desta untuk tidak lagi berjualan di sekolah. Dan kakaknya pun tetap memberikan semangat dan dukungan kepada Nina. "Ya udah deh, nggak apa-apa. Kalau menurut Kakak sih kamu tetap aja jualan, biarin dia mau ngatain kamu. Mereka tuh iri, soalnya dagangan kamu lebih enak dan laris daripada dia." Jadi tetap semangat ajak jualannya ya, sahabat kakaknya. Nina pun menuruti nasihat kakaknya dan tetap konsisten berjualan bakso. Hingga membuat Tata dan Pita semakin iri dengannya. Bakso, bakso mercon, kata Nina sambil menjualkan degangannya miliknya kan. Nina, aku beli dua ribu ya, kata temannya lain. Aku, nin, emak ribu, sambungnya lain. Ya, sabar, kata Nina. Lihat tuh, ta. kok Kak Nina masih ajak jualan? Padahal kan udah dimarah Bu Desta, kata Pita. Ya ya kok nggak jera? sahut so, tata. tata dan Pita pun tak mengetahui kalau pembicaraan mereka telah didengar oleh sahabatnya Nina yaitu Sarah. Eh, ada Kak Sarah? hehe -he, kata Pita dan Raut wajah gelisah. Oh, ya mau beli bakso, sambalnya nggak. Kak? Sambung Tata. Enggak jawab Sarah dengar dengan raut wajah tak tersenyum tak berapa lama Tata dan Pita pun pergi menghindari Sarah dan Sarah pun memberitahukan kepada Nina tentang apa yang ia dengar tadi Nina kata Sarah memanggil sahabatnya uh udah nggak udah nggak becus gue nih guys udah ngantuk mata gue udah capek lagi udah tengah malam apa-apa deh, gue habisin ini. Bapak ini doang. Ya sah ada apa? Kata Nina. Aku mau ngasih tahu kamu berita penting, saut Sara. Berita apa, oh Ya sah? Alhamdulillah dengan habis loh, he. Kata Nina. Bagus dong kalau habis. Ini aku mau ngasih tahu kamu kalau ternyata yang ngasih tahu dia kalau kamu jalan itu tataran kita, kata Sarah. Ah kamu nggak bohong kan sah Kata Nina hampir tak percaya iya mana mungkinlah aku bohong nih dan asal kamu tahu ya tadi aku dengar secara langsung mereka ngomongin kamu dari belakang ucap Sarah ya ampun ini parah banget sih jelas-jelas kalau kamu mau tahu mereka berdua itu di depan aku baik banget loh dan aku juga sering nolongin beli dagangannya Bu Desta Aku nyangka banget sih Ternyata aslinya licik Rasanya pengen aku tampal tuh mulut mereka berdua Kata Sarah Sambil menahan marah kan Udah diamin aja nih Yang penting kamu udah tahu kan Sifat mereka kayak gimana Kata Sarah mencoba menenangkan Nina Ya Sarah tapi aku nyesek dah. Nyesek aja sih Soalnya selama ini Aku dagang Terus ada si lain Yang ngejualin dagangannya budesta kita nggak ada tuh yang namanya iri karena kita tahu rezeki itu ada jalannya masing-masing saatnya iya benar tunin jawab Sarah Aduh masih banyak nih guys Babnya nih bab 8 <tuh> Oh, ngantuk ya. guys. Sampai bab 7 doang, bab 8-nya besok ya. tandain gitu dulu nih. Belum. Aduh. Oke okay, lah, guys. Karena gue udah ngantuk nih. Bye bye